Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Zen Coffee Channel serba ada, serba guna Apa saja pokoknya di vlog ya Hari ini saya akan mereview tentang gawang Ya itu ya gawang Kalau bahasa jawanya gawang Kalau bahasa indonesianya kusen ya uh, Ini mantap sekali Coba tebel yang kita lihat Tujuh setengah ya tebelnya kelihatan tapi nanti kalau dari samping kelihatannya 10 10 ini kalau nah kita senter ini jadi 10 ya kalau segini ini kan jadi 10 10 ya 10 senti ya. ini tebel depan terus dalamnya coba perhatikan sekitar ketemunya 24 24 cm ya semuanya rata-rata segitu, Saya coba lihat yang sebelah ini disini 0 kita ambil nolnya ah, 24 ya ah, ini kayunya bagus dan depannya depannya begini 10 ya ah, ini kalau lurus dari sini di sini itu loopnya jadi 10 ketemu sepuluh, nah, tebel kan kelihatan keren kelihatan mantap ya nah, terus masalah tebelnya ini ininya kayak standar berapa ini cuma tiga senti setengah tiga senti setengah ya tebelnya daun daun pintunya. Nah. Ini kamu perlu diketahui. Ini perlu diketahui. Ini adalah sulapan. Ya, kita tutup ya. Kita mati ilang punya. Ini orangnya enggak ada. Cek-cekkan. Jajah oh, ini lumpinya berapa ini? Lalu 3 cm setengah. Ada 3 cm setengah. Ya, mendekat oh, 4 cm. 4 cm ternyata lumpinya. Nah, terus nah ini sebetulnya gawang ini adalah bohong-bohongan tipu-tipuan beda sama tempat kita kalau ini kosong dalamnya kosong nah, untuk mengetahui ini coba kita ketuk ya nah suaranya kan nah ini kosong kopongan kita ketuk ya nah ini sebenarnya yang jelas ini cuma list mainan nanti kayu segini terus dilapisi dilapis dilapis jadi cuma drama nggak asli kayu full tapi kelihatannya memang bagus keren loh. ya kan semuanya kelihatan tebel tebel ayo kita bedakan sama bahan kita bahan Indonesia rata-rata dia memang di uh, disini 14 itu udah bagus tebelnya tapi 7 cm ininya udah bagus tapi full ya ini cuma bohong-bohongan Anda bisa merefensi membuat ini bahannya lebih murah jadi tipis ya kayu-kayu yang tipis ini tebelnya paling kita ambil berapa ya 1 cm 1, 1 cm setengah ada yang 1 cm ini 1 cm ini 1 cm setengah ya kan satu senti setengah ini nah ini dua senti ini dua senti kurang ini bagian ini ininya ya ya bagi pak tukang mebel ini bisa dimodif jadi intinya bahannya lebih ngirit tapi hasilnya juga bagus kelihatan keren nah, ini dilapisi eh, kalau nggak salah ini jenisnya jenis Uh, Kayu jati, cuma ya? ini dilapisi sama HVL. Rich disini HVL. HVL. Oh, ya ini ya. Ya. Ini uh, ujungnya ini didempul sama cat, terus dikelir, disamakan materialnya ini disamakan. Ya lebih mengerti lah. sampaian lebih mengerti. Nah, ini lah cuma ini adalah sebuah referensi yaitu bahan irit. Hasilnya sangat mantap. Oke, cukup sampai di sini. Percumaan kita. Selamat berjumpa di video-video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi bapak-bapak yang tukang kayu atau pemborong ya. Yo, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.